Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun untuk teman-teman semua Jumpa lagi di video saya Kali ini saya akan berbagi tips tentang cara mencetak list profil beton dengan gampang dan mudah ya teman-teman Nah kebetulan sekali nih untuk teman-teman yang sedang mencari tutorialnya Lanjut simak videonya sampai selesai ya biar lebih jelas dalam memahami. Misalkan belum paham bisa juga diputar-putar ulang sambil dipraktekkan di pekerjaan teman-teman yang sedang mendapat job nyetak profil beton. Oke, let's go langsung ke tutorialnya. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah mal cetakan dari lembaran pipa yang sudah disetting sesuai bentuk profil yang kita inginkan Siapkan juga dua penggaris jidar aluminium Alat yang sering digunakan untuk meratakan plasteran Untuk cara pembuatan mal atau cetakan dari awal ada di kolom deskripsi ya teman-teman klik aja linknya setelah menyimak video ini supaya lebih tahu kalau dari awal tuh gimana sih bikin profil beton nah kalau peralatannya sudah lengkap langsung lanjut ke proses pencetakan letakkan penggaris jidar yang sudah disetel. setel seperti di video saya sebelumnya ya, kemudian ditimbang menggunakan waterpass guna untuk les profil biar gak mundir-mundir atau terputar di ujung. Setelah itu, hamburkan pasir untuk dasaran les, kemudian letakkan mal dan tarik malnya yang ditutupi plywood untuk menyetel ketebalan les. Kalau dasaran pasir dan adukannya udah siap, langsung mulai penuangan ya teman-teman. Upayakan agak encer supaya tidak terikut ketika ditarik-tarik. Lakukan secara berulang-ulang sampai list profil siap diaji. Sudah siap begini. Lanjut ke proses ngaji les, bikin ajian yang sedang-sedang saja ya, teman-teman. Tuangkan perlahan, upayakan menutupi lace di bagian atas, karena ketika ditarik-tarik dengan otomatis, ajian akan turun ke bawah. Lakukan secara berulang-ulang. Sampai les profil menjadi halus dan mulus ya teman-teman langsung dibersihkan sisa-sisanya untuk dijadikan adukan lagi guna untuk melanjutkan pencetakan berikutnya Oke ya teman-teman sekian dari saya mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat juga buat saya untuk yang mau bertanya-tanya silahkan ketik aja di kolom komentar dan selamat mencoba ya teman-teman mudah-mudahan Terus selalu dilancarkan aktivitasnya dan selalu ditekankan rezeki oleh yang Maha mendekatkan dan memberi rezeki. Amin. Wabillahitaufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.